Halo guys, kembali di channel Password. Kali ini sama Intan Wijayani. Intan bakalan bagi tips gimana caranya ngukur lengan untuk milih ukuran jam tangan yang pas. Gimana sih caranya? Nah, yang pertama kalian cukup sediain spidol. Terus habis itu penggaris. Terus, tentunya ada benang juga, ya. Nah, yang pertama, kalian pasin benangnya di tangan, di lengan, pasin dari ujung ke ujung, kayak gini tuh, dari ujung ke ujung. Setelah itu, kalian tandain pakai spidol. Kalau susah pakai spidol, langsung. Begini aja, tempelin di penggaris. Tuh, kelihatan kan? 14 cm. Nah, tadi kan yang Intan ukurkan, keliling lengannya Intan adalah 14 cm. Nah, tadi dibagi sama diameter jam tangan ya. Nanti kan hasilnya keluar, ketika hasilnya keluar, jangan di bawah angka 4 jangan di atas angka 5 kalau di bawah angka 4 nanti artinya kebesaran kalau di atas angka 5 artinya nanti kekecilan pas cukup di tengah-tengah aja nah untuk kalian yang ingin berbelanja online supaya pas dan bisa dipakai kalian cukup ukur keliling lengan kalian terus dibagi sama diameter supaya pas dan bisa dipakai gitu itu tadi tips dari Intan untuk mengukur lengan dan memilih jam tangan jangan lupa like Comment, dan subscribe ya! Bye-bye!